Uh, teruslah datang ke Asri untuk belajar, sih, karena uh, saya yakin kami tim pendidikan dan Asri akan terus ngasih ilmu-ilmu baru ke adik-adik asri. Kit asri saya yakin, untuk adik-adik asri, kita asri, kit asri kit ikut datang ke Asri itu bisa sangat bermanfaat, gitu, bang. narasumber kali ini itu datang dari seorang pemuda yang sangat uh, uh, lucu dan energik. dulu saya pertama kali melihat uh, narasumber ini ketika dia menjadi anak magang anak magang yang dulunya lagi lincah-lincahnya ya dan uh, impresi saya ke pertama kali melihat uh, narasumber kali ini itu apa ya merasa kalau orang ini kayaknya seru dan uh, sangat uh, dis akan disenangi banyak orang dan dan ternyata uh, ketika dia menjadi seorang karyawan asli setelah menjadi anak magang ternyata memang benar uh, banyak sekali uh, karyawan Asri yang uh, menyukai Wayan dengan Uh, kehebatan dia. Oke, okay. selamat datang uh, Wayan Bayu ya yeah, nama yeah? Bayu Oke. Bayar Wayang Garra. Ada inya, I Wayan Bayu Anggara. Nah, I Wayan yeah. Lahir di Pontianak. Pontianak. Asli Pontianak ya? Iya bisa dibilang asli Pontianak karena hmm. saya lahir sampai saya selesai pendidikan saya di Pontianak semua. Oh gitu. Boleh tahu dong uh, Wayan sebelum di Asri itu dulu Wayan aktifnya di mana sih? Nah, jadi kalau uh, dulu zaman zaman mahasiswa ya Nah, mahasiswa saya uh, aktif di organisasi mahasiswa Khususnya di, di Himpunan Jadi saya kan kuliahnya di Biologi, Pak Untan Oke okay. Nah, saya juga aktif menjadi, dua kali menjadi pengurus di Himpunan Himabio namanya Himabio? Ya, saya dua tahun ya, dua tahun aktif menjadi pengurus di bio Nah, selain itu juga, selain di kampus saya juga aktif di organisasi luar Nah, hmm. Saya uh, berkecimpung dalam sebuah komunitas yang namanya Earth Hour Pontianak Earth Hour? Iya, Earth Hour Yang biasanya kegiatannya itu, uh, apa, madaman lampu? Iya, benar Iya kan? Ya, benar ya. Biasanya ditunggu lontan ya? Iya, ya, biasanya kalau dulu-dulu Earth Hour ngadakannya hmm. Kita ngajak masyarakat untuk memadamkan lampu, mm -hmm. tapi tidak digunakan mm -hmm. Itu, biasa acara besarnya itu biasa ditunggu tunggu digulis biasanya Korem, hmm. terus yang zaman saya dulu, saya juga dulu pernah jadi Ketua Heart ini tahun 2019 nah mengadakan kegiatannya itu di halaman kantor eh, gubernur di Pontianak. oh gitu, lalu, lalu kemudian apa nih Wayan yang menjadi, kenapa Wayan konsisten di Earth Hour dan di gerakan lingkungan, apa sebenarnya yang mendasari ewaya untuk nah. terus bergerak di bidang itu nah jadi kalau cerita gabung sama hour sebenarnya mm -hmm. waktu itu kan saya ikut memang dari SMA dari kelas 3 SMA mm -hmm. nah waktu kelas 3 SMA itu iseng ingin uh, ikut kegiatan apa nih di luar karena uh, supaya tidak bosan terus kan uh, pulang sekolah gak ngapa ngapain akhirnya kenal dengan earth hour ada yang kenalkan akhirnya join nih earth hour nah, kenapa Komitmen uh, ikut Earth hour dulu, karena uh, senang aja sih. Sebenarnya, ikut organisasi hmm. terus juga, kegiatannya juga, kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan kan? Ya. Nah, jadi saya cukup tertarik lah dengan uh, kegiatan yang bertema lingkungan hmm. kayak gitu, karena hmm. Earth Hour juga intinya mengajak uh, anak muda yang ada di anak untuk sama-sama peduli dengan lingkungan. Hmm. Nah, kegiatan Earth Hour juga selain malam puncak yang ngajak orang matikan lampu itu juga banyak kegiatan lainnya seperti ngajak orang untuk uh, bukti sampah kami dulu pernah berkegiatan aksi bersi bersih bersih di sungai Kapuas terus kampanye kampanye ke sekolah hmm. uh, saya dulu waktu zaman kuliah karena itu cerita tahu jadi sering datang ke sekolah-sekolah nih kampanye kampanye tentang lingkungan atau penyuluhan tentang lingkungan ke anak-anak sekolah Berarti apa ya, Wayan sangat senang di bidang ini karena memang pembeli di Iya. Bisa dibilang begitu, menarik-menarik. Artinya uh, dulu apakah pengaruh sebelum terjun ke bidang aktif di bidang advokasi dan itu pasti pengaruh dari teman-teman. Ya, ada juga karena juga ada yang ada yang kenal kan Nah, akhirnya karena memang waktu itu lah pengen ikut kegiatan nih. Bosan terus, cuma di rumah terus Kemudian kita berlanjut kepada e, bagaimana sih e, caranya nih ya agar konsisten untuk tetap peduli terhadap lingkungan karena mungkin ya dulu e, orang-orang banyak kemudian anak muda ikut dalam gerakan-gerakan lingkungan tapi untuk benar-benar peduli untuk benar-benar eh uh, apa ya ikut langsung terjun terhadap gerakan peduli lingkungan dan memang benar peduli dengan lingkungan itu kan butuh yang namanya uh, apa ya, kesadaran yang sangat uh, besar gitu karena Wayan itu mendapatkan itu itu gimana gitu biar tetap terus gini loh itu tuh kan harus peduli lingkungan gitu. loh uh, sebenarnya itu yang pasti kan karena memang dari komitmen diri sendiri ya hmm. karena memang uh, saya ingin Uh, berusaha untuk peduli dengan lingkungan, jadi kalau bukan kita kita siapa lagi yang bisa peduli dengan lingkungan nah setelah itu, komitmennya adalah kita berusaha untuk mengajak teman-teman terdekat kita dulu biasanya dulu hmm. seperti itu, nah, ngajak-ngajak teman dekat dulu barulah nanti bisa mengajak orang lain untuk peduli sama lingkungan, hmm. nah kalau saya sendiri kenapa saya bisa kayak komitmen dan peduli dengan lingkungan karena memang Uh, banyak kejadian-kejadian yang Ya cukup menyedihkan lah Misalnya masih ada beberapa orang yang kayak Suka buang sampah sembarangan Terus ke ngebuang sampah ke laut Kayak gitu, jadi itu yang ngebak saya kayak uh, Prihatin, nah, jadi apa nih Sebagai kita anak muda yang bisa kita lakukan nah, salah satunya makanya saya ikut uh, Kegiatan komunitas lingkungan seperti itu Supaya mungkin saya bisa menyalurkan ide saya hmm. untuk ya membuat aksi-aksi lah gitu. boleh lengkap karena saya jadi teringat kejadian uh, banjir ya di Kayong baru-baru ini ya yang uh, sampai longsor gitu ya ya Itu kan tidak terlepas juga dari tiap uh, perubahan iklim ya, ya yang benar. yang Semuanya. Uh, uh, Semuanya. sangat. Makanya dia kemudian saya merasa kalau ternyata memang ya kalau manusia yang tidak peduli terhadap lingkungannya ya siapa lagi ya, yang tidak. bisa menjaga uh, ya. lingkungan kita ini gitu karena akan sangat berdampak ya apalagi bencana alam uh, semakin ya semakin banyak juga di kemarin ada gempa segala macam ya itu menurut saya sebuah peringatan kalau uh, ya pemuda-pemuda apalagi memang harus terus peduli lingkungan nah kemudian Bagaimana nih uh, Wayan bisa datang ke Asri kemudian sampai bisa kerja di Asri? Awal mulanya kenal Asri gimana ya? Oke, jadi kenal Asri dulu bermula dari tahun 2017. 2017. 2017 waktu itu kan biasanya sebelum kita memasuki nyusun kan ada syarat uh, magang atau kerja praktek. Kami di kampusnya biasanya kerja praktek ya hmm. atau magang benar nah, jadi itu jadi waktu itu sempat KKN gak? atau apa iya uh, kalau di kampus aku milih antara mau magang atau KKN pilih salah satu jadi pilih apa jadi kemarin pilih magang magang kerja okay. praktek ternyata okay. punya magang ya jadi okay, okay. Uh, jadi waktu itu sempat bingung kan aduh saya mau magang di mana nih sempat bingung kan hmm. nah kebetulan uh, waktu itu uh, saya ada uh, follow memang Instagram asri kenapa jadi, bisa follow tuh Awal mulanya gimana? Oh, Lupa ya. Lama. Oh, udah follow toponya. aja ya. Pas, pas, bingung mikirnya itu tuh udah follow udah udah ngikutin lah Instagram Oke oke. Terus? Jadi waktu itu uh, sempat yang Instagram Astri kan? Nah itu saya majak kawan satu gimana kalau kita coba uh, magang di Asri? Nah kebetulan uh, dosen juga ada kenalan nih sama uh, pengurus di asri yaitu bu, bu faradiba waktu itu oh, uh, dosen kehutanan yang kemudian, kemudian ini kan juga masih pengurus asri kan pengurus yayasan yeah, juga yeah, kan. ya nah jadi waktu itu salah satu dosen bilang kalau mau mau magang di asri nanti coba kontak ke ibu faradiba hmm. akhirnya saya sama teman saya langsung datang ke kampus kehutanan tuh Uh, temui ibu dosennya ibu Faridiba ngobrol bahwa kami ingin magang di asri sekalian macamnya mm -hmm. nah langsung bu bu Faradhiba tuh mengiakan mau meng mengokekan silakan nanti bu Faridiba kontak orang asrinya mm -hmm. nah jadi waktu itu uh, kata bu Faridiba udah nanti langsung dia datang ke Sukadana bilang mau magang nanti uh, udah saya akan saya hubungi orang asri Sukadana nah akhirnya ketika udah mau Uh, magang, akhirnya saya datang khusus ke Danau hmm. langsung kenalan nih sama orang asli bilang mau magang oh orang-orang asli juga udah udah tahu udah ada informasinya hmm. bahwa kami akan magang di situ oke waktu itu kemudian apa yang kamu kerjakan sama magangnya kalau magang dulu saya uh, bantu di konservasi hmm. jadi bantu uh, di timnya batisan hmm. di Rewesaksi jadi waktu hmm. itu dulu Uh, ini uh, mengukur uh, apa pengukuran tumbuhan-tumbuhan yang ada di sedahan jaya, hmm. terus mengukur tumbuhan-tumbuhan yang udah ditanam yang di dalam masatong waktu itu. Menarik, menarik, menarik. Oh, jadi kemudian setelah magang itu selesai, ya. kembali kuliah kan? Iya, jadi waktu itu magang satu bulan kan? Satu bulan. Selesai balik ke okay. Pontianak lagi kuliah, lagi kuliah Oke, okay. lalu setelah itu ke lagi jadi apa? nah jadi waktu itu uh, magang pertama uh -huh. selesai kembali lagi ke kampus kan saya akan kampus kampus, kampus, kuliah, skripsian mm -hmm. segala macamnya mm -hmm. terus saya lulus uh, 2000 awal 2021 saya lulus mm -hmm. setelah lulus uh, waktu itu ada info magang lagi nih jadi waktu mm -hmm. itu ada info magang lagi di ASRI ada kom, uh, di postingan ASRI kalau tidak salah mm -hmm. ada buka nih Uh, magang asisten penelitian mm -hmm. nah waktu itu saya uh, karena waktu itu habis lulus kan tidak uh, ada buat, masih bingung nyari-nyari kerjaan juga, ya udahlah coba aja nih daftar, akhirnya saya da daftar nah waktu daftar itu memang langsung di interview sama Kak Rurun karena oh. waktu itu uh, itu tenaga asisten penelitian kan membantu tim riset kan yeah, nah, yeah. Kak Lurun kan di tim riset, jadi waktu itu dibawah wawancara sama Kak Rurun mm -hmm. uh, jadi Kak Lurun uh, cerita nih jadi kita nanti mau magangnya ini kalian nanti ngebantu di analisis vegetasi. Jadi ada namanya metode uh, pendataan tumbuhan itu namanya analisis vegetasi. Mm -hmm. Nah kebetulan waktu itu selama saya kuliah saya beberapa kali menjadi asisten ekologi tumbuhan di mana dalam ekologi tumbuhan itu yang dipelajari adalah analisis vegetasi. Okay. Nah saya ceritakan di situ bahwa saya sudah beberapa kali menjadi asisten mm -hmm. uh, uh, analisis vegetasi dan sering ke lapangan juga hmm. untuk melakukan analisis vegetasi itu di hutan waktu okay. itu beberapa kali ke Singkawang hmm. terus juga ke, ke Mempawah juga waktu itu analisis vegetasi nah mungkin karena mungkin mungkin ya mungkin karena memang sesuai dengan pengalaman itu hmm. uh, saya pernah analisis vegetasi waktu zaman saya kuliah-kuliah mungkin akhirnya Kak Lurun memilih saya okay. dan ketika magang waktu itu hmm. uh, Waktu itu semagang ya beneran memang yang dikerjakan ya analis vegetasi Oke, okay. yang kemudian bicara soal analisis vegetasi saya juga ingin tahu nih, Yan. saya karena bukan anak biologi Ingin tahu nih, kenapa kita harus melindungi tubuh tumbuhan itu? Ya karena memang pertama, tubuh-tubuhan kan memang ada di sana uh, bisa sebagai tempat tinggal hewan untuk itu itu, hmm. di sana Bener. Nah terus yang kedua juga Uh, di hutan kan ada juga buah buahannya, mm -hmm. nah buah buahan itu juga nanti fungsinya untuk uh, makanan. makanan hewan yang mm -hmm. ada di hutan kayak gitu, terus juga fungsi hutan kita lah, uh, fungsi hutan uh, mm -hmm. menghasilkan oksigen untuk mm -hmm. manusia dan hewan juga bernapas, bayangkanlah kalau misalnya tidak ada hutan, ada uh, mm -hmm. mungkin tahulah ya, kayak kok misalnya suatu tempat yang gersang tidak ada mm -hmm. pohon gitu pasti tidak enak rasanya pasti agak panas saja kan? jadi, jadi kalau misalnya ada hutan kan e, nyaman kayak gitu jadi kalau kita ke hutan berarti kita tidak boleh mengambil e, ya buah-buahan yang yang itu menjadi makanan hewan-hewan berarti ya hmm. karena itu akan e, mengurangi makanan mereka ya ya kalau mungkin kayak bisa juga sebenarnya kita ngambil tapi kita ngambil secukupnya aja, Se aja ya, ya. oke oke menarik menarik nah kemudian kan Wayan sekarang menjadi staf pendidikan ya? staf pendidikan uh, di bawah uh, mbak etik kita ya yeah. uh, uh, nah uh, gimana sih yang menjadi soal uh, kan bukan background guru yeah, uh, bukan background pendidik yeah, yeah, nah, gimana yeah, mana sih yang uh, pertama kali mengajak anak-anak asli kids dan asli itu susah gak sih uh, jadi sebenarnya saya juga enggak nyangka sih kalau mm -hmm. bisa gabung sama tim pendidikan kan mm -hmm. karena dulu saya magang itu kan istilahnya kalau magang pertama itu saya bantu di konservasi mm -hmm. nah magang kedua saya bantu di riset nih jadi dua itu masih ada hubungannya dengan biologi begitu orang dengan biologi karena mm -hmm. di kedai pendidikan ini uh, itu beneran kayak uh, kalau bilang hal yang baru sih menurut saya bukan uh, bukan hal yang baru sih karena mm -hmm. secara sujurnya juga uh, waktu saya di komunitas dulu, nah kegiatan saya ya memang bergaul apa bertemu anak-anak, ngajar anak-anak hmm. seperti itu kayak gitu bang. Hmm. Jadi ketika saya gabung di tim pendidikan saya tidak begitu apa ya tidak begitu kaget atau gimana sih sudah glass hmm. base sudah bisa langsung menyesuaikan diri lah gitu. Bagaimana bertemu anak-anak, bagaimana mengajar anak-anak kayak gitu. Karena hmm. memang waktu jama kuliah sempat ada belajar kan di komunitas hmm, hmm, hmm. ke sekolah-sekolah, ketemuan anak, belajar sama anak kayak gitu. Lalu kalau di melihat Asri Kids Asri Teens ini gimana ya apakah mengalami kesusahan untuk uh, memberikan edukasi terhadap mereka? Nah, kalau uh, memberikan edukasi sih saya rasa selama ini belum ada kesusahan. Hmm. Tapi kalau kesusahannya mungkin waktu sih, jadwal. Hmm. Karena biasanya pertemuan Asri Kids Asri Teens, biasanya Asri ya, biasa pertemuan asri hmm. Sedikit aslinya itu kan seminggu sekali. Mm -hmm. Nah yang agak sulit menentukan jadwal ini yang teens mm -hmm. karena biasanya uh, mereka kan pulang sekarang udah agak siang kan. Mm -hmm. Nah terus kalau diajak ngumpul kegiatan takutnya masih ada kegiatan lain di sekolahnya kayak gitu. Mm -hmm. nah, jadi biasanya sulit untuk mengumpulkan pertemuan sih kalau yang asli teens. Kalau yang asli sih uh, selama ini kita bilang kegiatan hari ini, pertemuan hari ini mm -hmm. lumayan gampang untuk kangen asli itu juga. Karena hmm. biasanya mereka harus balik sekolah, masih ada kegiatan lagi di sekolah. Menarik, nah, menarik, jadi Akhirnya jarang ikut ke asri. Kalau uh, asri kids itu gimana? Ini kan para penonton mungkin nggak tahu ya, asri kids itu apa sih kegiatannya Nah, jadi kalau asri kids itu anak-anak SD, anak-anak hmm. SD uh, mereka adalah anak-anak yang di sekitaran uh, pangkalan Buton ini, dimana hmm. mereka. Uh, datang ke asri mereka belajar tentang lingkungan di asri Belajar tentang hal-hal baru di asri kayak gitu. Nah kegiatannya Biasanya uh, kita ngasih materi-materi tentang lingkungan Sharing-sharing diskusi Terus juga selain itu kita juga Biasanya praktek Tentang okay. praktek Uh, pembuatan uh, daur ulang dari barang-barang bekas seperti itu nah selain itu juga biasanya kita filtrip mm -hmm. jadi kita biasanya filtrip ngajak anak-anak ke beberapa lokasi misalnya kita mengajak anak-anak ke mangrove jadi kita gitu, belajar tentang mangrove ke anak-anak jelaskan manfaat mangrove seperti apa terus kemarin juga saya ngajak anak-anak ke sungai air pau. terus ceritakan manfaat sungai apa terus mm -hmm. ada apa-apa saja sih yang ada di sungai terus apa yang bisa kita pelajari nih di sungai kayak gitu itu anak-anak yang ikut harus orang Pangkalan Buton atau ada di luar Pangkalan Buton? sebenarnya uh, siapa anak, anak sih siapa saja boleh ikut bang oh, gitu. bebas, bebas ya. memang selama ini yang uh, yang ikut memang anak-anak sekitar Pangkalan Buton karena mungkin lokasinya rumahnya dengan asli dekat kali ini. berarti siapapun anak-anak SD umur berapa itu ya? Umur... Uh, mungkin sembilan sembilan sampai dua belas atau tiga tahun oke okay, mungkin ibu-ibu di sana yang nonton podcast ini atau abang-abang kakak yang punya adik bisa gabung ya yan uh, ya, di, ya? Asri Kids. di Asri Kids ya karena menurut saya ini salah satu program asyik paling kece mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa ya kan bisa dibilang agent of change yang akan mengubah uh, Bang saya Bangsa Indonesia akhirnya lebih baik ya hmm. untuk peduli lingkungan ya kan? Nah mungkin uh, juga bisa daftar Nah kalau astritisnya uh, ap apakah ada perbedaan? Antar nah algam? kalau asritis itu biasanya anak-anak SMP sampai SMA. Hmm. Nah itu anak-anak asritisnya astretis, itu anak-anak uh, uh, bukan sekitar pangkalan wudhu. Tapi biasanya anak-anak sesuka dana lah, sesuka dana sekitarnya. Oh. Sama mereka datang ke asri sih minggu sekali, mereka belajar hmm. ya asri tentang lingkungan. Hmm dan sebagainya terus juga kita juga ada field trip biasanya ngajak anak-anak e, biasanya itu kita ngajak ke Bukit Pramas, kita belajar hmm. di Bukit Pramas terus ngajak asli-asli ke pantai, okay. kita ngelihat e, apa aja sih yang ada di pantai kita belajar di situ hmm. berarti sangat uh, seru juga ya kayak Pramuka juga baru dari mirip-mirip gitu ya aja. kurang lebih kalau kan? uh, field trip ya, uh. oke okay, menarik Uh, hmm. Tapi saya yakin kan pekerjaan Wayne enggak cukup sah kepaya di situ aja hmm. ya. Pasti ada juga yang lainnya kayak penyuluhan itu. Ada pengalaman menarik yang mungkin bisa di share ya. Pengalaman apa nih? Penyuluhan itu, misalnya ke kampung-kampung orang ini menyuluhkan. Nah, ini jadi kalau uh, pengalamannya jadi hmm. di asri uh, tim pendidikan kan juga ada penyuluhan dusun kan? Hmm. Nah, itu biasanya sebulan dua kali. Hmm. Nah kita biasa datang ke suatu dusun, kita hmm. minta izin dulu kita melakukan hmm penyuluhan atau biasanya kita bilang mau no, cerita-cerita nih ke masyarakat mm -hmm. tentang lingkungan dan kesehatan Nah itu uh, biasanya kita lakukan penyuluhannya malam kan malam. Nah kalau untuk pengalamannya uh, mungkin ini sih uh, karena ketika kita penyuluhan kita buka penyuluhan terus uh, paling senangnya itu kalau misalnya anak-anak yang datang mm -hmm. nonton, biasa sebelum penyuluhan dimulai kita nonton bareng nih nonton mm -hmm. tentang alam atau apa terus yang buat saya senang itu punya tuh kalau ngeliat anak-anak rame-rame datang nonton kayak gitu oh, sih. Iya, ya, ya. ya, anak-anak nonton, nonton biasanya yang suka saya stres itu film tentang bekantan, tentang hmm. orang utan, nah, mereka senang nonton kayak gitu tuh. Jadi, ketika ngeliat anak-anak nonton gitu, saya juga yang jadi ikut punya juga senang rasanya gitu. Jadi, walaupun kayak, uh, "wah, ini kerja malam gitu, penyanyi mah happy ya?" Dia, ya? <laughs> ya, ya mau. Ya, yeah. kita harus di happy. happy. ya, karena kan itu kan malam ya. Iya, ya. Harus lebih Happy. Sedangkan Wayan juga biasanya uh, siang juga kerja yeah, ya. So Tapi cool. uh, aku lihat wajahnya sangat uh, sangat antusias sekali ya. Um, karena tadi itu mungkin anak suka anak-anak ya Wayan mungkinnya. Mungkin. Ya. Mungkin. <laughs> mungkin harus ya. punya anak kali <laughs> itu. <tadi. laughs> Menarik sekali ternyata perjalanan Wayan selama di Asri dan menurut saya itu bukan pekerjaan yang sangat mudah karena mengingat Wayan ini kan bukan cuman kerja ngantor di asri Tapi juga harus ke hulu ya Ke panggalan jihing, ke matang gitu kan Untuk memberikan edukasi ke masyarakat Misalkan bagaimana caranya hidup berdampingan dengan e, uta, Bagaimana berdampingan dengan apa, hewan gitu kan Nah itu mungkin pekerjaan yang sangat-sangat hebat Kucuk Wayan. Dan menjadi petan saya kemudian Apa sih yang kemudian menjadi kesimpulan atau pelajaran ya selama perjalanan 9 bulan ini di Asri ya? Kalau pelajaran, nah uh, yang saya dapat itu uh, Ketika saya mengajar anak-anak Saya belajar disitu gimana cara kita menyampaikan materi ke anak-anak Supaya mereka paham dengan apa yang kita sampaikan hmm. Terus uh, juga belajar gimana uh, cara bersos bersosialisasi nih dengan orang-orang Itu kayak gimana ketika ada apa kita mau melakukan penyuluhan kita kan harus komunikasi dulu dengan hmm. orang di dusun terus kita harus uh, bilang dulu sama orang dusun kita mau mengadakan penyuluhan dan sebagainya nah itu kan kita juga artinya bersuh, ber apa ya berdiskusi dengan orang hmm. terus kita eh, belajarlah bagaimana cara menghadapi orang istilahnya kayak gitu. Oh iya, jadi kita lebih bisa memahami bagaimana budaya orang hmm. di luar sana ya yeah. karena itulah pengalaman dari sebuah perjalanan ya, ya. menarik sekali apa ya. menurut saya ini sang, uh, podcast yang sangat menarik walaupun ini di episode pertama ya uh, dengan keterbatasan ya uh, studio kita yang masih mini masih lumayan sempit dan panas nih ya ya <laughs> Nah, mungkin Wayan ingin menyampaikan sesuatu hal untuk uh, penonton kita apa mungkin uh, pesan dan pesan Wayan mungkin silakan Wayan karena anak-anak Asri Kids Asri menonton mungkin hmm. uh, teruslah datang ke Asri untuk belajar sih karena hmm. uh, saya yakin kami tim pendidikan dan Asri akan terus ngasih ilmu-ilmu baru ke adik-adik Asri Kids Saya yakin untuk adik-adik Asri Kids Asri ikut datang ke Asri itu bisa sangat bermanfaat gitu, Bang. Karena apa yang kami berikan tuh benar iya bukan hal yang main gitu, Bang. Karena memang kami berusaha untuk memberikan manfaat untuk kalian mm -hmm. Oke okay, menarik sekali tadi Wayan Terima kasih sudah hadir di podcast asri ini Yan ya e, Sangat menarik pembicaraan kita Walaupun singkat juga Karena ini e, podcast yang boleh dibilang mendadak <laughs> Next time mungkin kita bisa berbicara lagi dan ngobrol-ngobrol lagi ya tentang dunia lingkungan, tentang pendidikan. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini juga mendapatkan manfaat. Kalaupun tidak ada manfaatnya ya minimal dapat melihat Wayan yang ganteng ini. <laughs> Oke terima kasih saya Irfan dan Wayan uh, pamit undur diri. Wayan terima kasih ya. Yo, si.